Waspadai harga minyak masih tertekan. Secara umum, bias harian pergerakan minyak terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas sekitar area support jika pergerakan minyak bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 66,60 sampai 66,92 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga minyak kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 65.71, Sebaliknya, waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 66.92, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 67.44. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.